Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini di happy weekend kalian Ada Masya Allah banget persahabatnya hari Minggu Selalu mendapatkan kejutan, selalu mendapatkan kebahagiaan pastinya dari idol kesayangan kita Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu bahagia Dan pasti juga pemimpin akan selalu menyuguhkan kabar-kabar bahagia, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar Tiga pertama langsung kita awali dengan Shadow semalam. Persahabat ya, potret kebersamaan idola kesayangan kita bersama sahabatnya. Tentunya untuk menjenguk baby kedua dari Ray dan Dinda. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah rahmi ini tetap terjaga. Dan terjalin dengan baik, makin bangga, makin kagum pastinya. Dengan idola kesayangan kita begitu banyak, orang-orang hebat, orang-orang baik yang selalu tulus mensupport dan tentunya mendoakan buat idola kesayangan kita, Masya Allah namun di pasangan ini pun kita dibikin self walk gayanya Bang El. Duh Masya Allah banget nih Bang Fatih memang bener-bener sadar kamera hingga komentar pun banyak sekali diberikan Di diantaranya dari akun Bahar Wirta mengatakan gaya gending anak medan memang beda ya dan menggemoykan sekali nyaman dengan gaya apapun yang penting dalam gendongan papanya Masya Allah, luar biasa. Emang selalu nyaman dengan Papa Bilar. BBL mudah-mudahan selalu sehat juga, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Kemudian, juga selanjutnya, persahabat kita lihat di sini: uh, cidukan semalam juga makin menggemaskan nih ya Bukan Baby saja, tapi Papa pun sangat menggemaskan. Semua orang pengen nyubit pipi, embolnya Papa Bilar nih. Masya Allah, <laughs> ini ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ngakak bahagia. Mudah-mudahan sehat terus, dan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Kemudian, juga selanjutnya kita mampir ke unggahan Papa Abi kemarin yang memposting tentunya momen saat syuting model video klipnya persahabat sahabat ya, lagu terbarunya Bunda Lesti Kejora. Namun, kita dibikin salwok juga nih dengan kalimat komentar dari Rangga Azom. Rangga Zob mengatakan Good luck buat Rizky Bilar Lesti Kejora Les Lartip Wow, dapat support dan dukungan Dari Rangga Zob nih, persahabat, ya. Langsung Dari artis Atau idolanya Bunda Lesti Alhamdulillah persahabat, ya, Tentunya Rangga Zob bisa ikut Andil di bagian syuting kemarin Menjadi model video klip Single terbarunya Bunda Lesti Doakan, mudah-mudahan booming, trending, dan selalu menjadi nomor satu Kita yakin, kekompakan warga Konoha semakin solid Dan semakin terjaga dengan baik, Masya Allah Kemudian selanjutnya, persahabat, kita lihat juga Kali ini ada di vlognya Boy William Favorit Indonesian Celebrity Idola kesayangan kita, persahabat Tentunya salah satu menjadi favorit Indonesian Celebrity Pilihan Favoritnya Boy William No. 8 Itu adalah Lesti Kejora. Wow Idola kesayangan kita, Bunda Lesti Masuk di salah satu Favorit celebrities Indonesian Pilihan Boy William Masya Allah bangga nih. sang Kejiora Semoga semakin banyak yang mencintai Dan menyayangi Bunda Lesti Leslar dan mensupport Mendoakan mereka, amin Terbukti, persahabat begitu banyak orang-orang baik, orang-orang yang tulus pastinya yang mensupport dan mencintai idola kita. Kemudian, juga selanjutnya, Cidukan setelah tentunya di rumahnya, Raydinda Dinda, ternyata langsung bersahabat ya, berkumpul di tempatnya Leslar. Ada Tori, ada Haris Friza juga, ternyata di malam Minggu nya tentunya kumpul bareng, masya Allah.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 Ini informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar banyak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.